Aku tidak menyembuhkan rasa sakit, tapi memanfaatkannya. <hidup>, hidup adalah untuk menipu sang mau Kecupanku memberimu hidup abadi atau kematian. <giranya> Bagiku, ya. senangan adalah segalanya. Tinju dibalas tinju. Lautan bukan sekadar rumah kita. Lautan adalah jati diri kita. Mereka jati diri kita. Oke, oh, ayo. nah <tuk> Ya burungnya dipakai <tuk> burung. Ada ada negeri oh, buru, ini buru. adalah tanah air kita Dan negeri ini akan menjadi kuburan kalian Aku tidak pernah berhenti berjalan Pake apa nih coy? Ketika kamu melihat kegelapan ke-8 akan menatapmu kembali. Oke apa ini aku eh? Hmm. Perallah di hadapanku. Pakai ini oke nggak? Pakai Vale oke, oke gak, guys? Nih, oh yang pake tapi gimana ya? Siap <SILENCIO> Aku sudah menunggu terlalu lama Belik, belik, belik, belik Menghancurkan kejahatan, kejahatan. Uh, Pani, baiklah Pani Baiklah, baiklah, baiklah Gapan nih Welcome to Mobile Legends. Hey, Five seconds till hey, the enemy hey, reaches the battlefield. Smash them! Launch attack! All troops deployed. Senang. Oh, yang pakai M hanya bisa ini, yang pakai C tidak bisa. Melakukan. Beberapa jiwa yang malam memilih untuk berkelana dalam kegelapan. Yang penting hasil sendiri mainnya. Oh, Initiate retreat. Tidak pernah berhenti. Launch, berhenti. Sebagainya Angin topan. Terus menghilang dari adalah angin yang tak terlihat kan di bawah ya. Hati-hati, lawan -hati. menghilang dari leh! Hati-hati. Lawan menghilang. di mana ini? Attack the turtle. Oh, aduh, aduh teringat, teringat, ya. Initiate retreat. Ya tidur. Ya tidur itu cuy. terbang, guys. Hati-hati. sangat menyakitkan. ngapet ya. Aldo, terbang Lawan menghilang dari leher. Ya, kenapa Minion? Minion. Ayo masuk ke dalam badai. Lawa, Ayo masuk ke dalam badai. Tunggu. Bentarlah, Minionku jalan. Harusnya aku bertarung bersama seorang teman dari Kita lawan semua sedang menghadapi pertarungan oh, kita masing-masing. Hati-hati, lawan menghilang dari land. Nah, kita ngapain. Kita tidak akan meninggalkan oh, siapapun. Oh, pahamu. Ngapain, pahamu. Hati-hati, lawan menghilang dari land. Baiklah. <meng> okay. baiklah. Baiklah, baiklah, baiklah. Baiklah, baiklah. Gak, gak. kamu dari Kenapa jiwa yang malang memilih untuk berkelana dalam kegelapan? Ini pernah berhenti. Uh, ya, yeah. Lawan menghilang dari Lex Hati-hati Lawan menghilang dari Lex Dari kol dia dari call Kadang kata-kata bisa. Mumpul. Terbalik langsung dari kol ya, iritelnya. Kesendirian sangat menyakitkan. Volt oh, is ready. Kita tidak akan meninggalkan siapapun. dan harus siap bertarung bersama seorang dari api lawan menghilang dari oleh terkadang kata-kata bisa membunuh launch Apa jiwa yang malang memilih untuk berkelana dalam kegelapan. Sendirian sangat menyakitkan. Senjataku adalah angin yang tak terlihat. I can't Terima kasih, ah, sakit banget kayak gitu. <ngeoked> e um yang sangat menyakitkan. Terima kasih. Terima kasih saya. Terima Terima kasih. Terima kasih. kasih. Terima kasih. <2000 am. laughs> <you very> <coughs> initiate coming Initiate retreat Initiate retreat. Untuk apa ya? Eh, kita, kita, oh. tidak pernah berhenti. Angin, topak! Akan angin badai Ini atas tuh, <to, atas> <laughs> adalah angin yang tak kelihatan! Aku mean initiate retreat or fuck Your team just alkan siapa Healing spree So girl sangat menyakitkan. Angin Mainnya baru ready. Satu detik doang. Sedih banget, Gris Sedih banget Under attack. Attack. Ayo masuk ke dalam badai Tidak pernah berhenti Good game Launch, attack How many young people choose to Launch, attack Fire, fire I adalah the only <laughs> one I am the only one I am ini sih retreat. Dun, mau ngepus, anjir. Besar. Tidak pernah berhenti. Masih, selena ya penyakit apa dirinya tak akan akan badai ini Aku adalah angin yang tak terlihat. apa kabar? Initiate retreat. attack. Angin topan. Initiate gue, is ready. ini maksudnya satu doang ya tiap hari. bantu. Thank you, Bear! Bang! Maaf! Launch attack! Harusnya aku bertarung bersama seorang pengendali api kita tidak akan meninggalkan siapapun hey, you. Oh, oh, I love you. <laughs> Kesel banget tidak pernah berhenti <laughs> Halo, tajir, tajir. Nah, tadi ini tadi kayak gitu-gitu kita semua sedang menghadapi pertarungan kita akan anggota ini. Ayo masuk ke dalam badai Sudah dua terus langsung memilih untuk Aku Terkadang kata-kata bisa mempunyai dia terbangnya kemana sih? mukwewus! mukwewere banget! aduh obum terbang a chance. A chance. Sulit, Labunya pasti kok. Mm -hmm. Bang, ayo bang. Ini biar mekanik nih mainnya. Kamu lancir. Adapir pertarungan kita masih. Ber, lu nih Ber? Aduh Ber, disebut gue telpon, lu lancir. Ber, lu kemana nih? Wah, lu kemana nih? Cepetan. Tidak nah, ada Ah, monton itu yang main monton itu eh meninggalkan siapapun Gankan. Monton itu yang main Iya, betul sekali ya inti kita Inti-inti ha, Harusnya aku bintarung bersama semua orang mengandali api Ayo masuk ke dalam badai Kesendirian sangat memungkinkan ¡Burno! Terima iya, kasih gak, ya, gak bisa masuk, pakai data juga Ya, kagak bisa masuk, guys Apa-apa akunya Beri bisa masuk, cok Perjurian sangat menyakitkan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 Alim mm. Sopan <tap> Elah lagi geser mat, Fanny, Fanny Lah, emang dari sebelumnya juga begitu pani itu, itu pani kena minion mati ah, itu kan kena minion akan kena minion dia udah menang baru login itu bagaimana well played oh dia udah login oh dia udah login gini gini cowok di gbreakler kagak gua kena Aduh, apa ya? Tadi habis ngeliatin, mah. Eh, main enggak ngajak-ngajak. Eh, oh, ah, lu offside mulu anjir kalau main.